Oke okay, jumpa kembali Dengan kami Kami mendapatkan sebuah kipas Bermerek kosmos seperti ini, dia tidak mau menyala. Pada kipasnya sudah kita putar seperti ini, kipasnya tidak mau hidup atau tidak mau menyala. Pada tang amper terlihat tidak ada angkanya, ya. Untuk amper juga, buat juga tidak ada. Oke, okay. kita akan periksa untuk apa namanya kipas ini untuk rekan-rekan kalau terjadi putus seperti ini ya bisa langsung mengecek untuk bagian views oke okay, kita lihat Oke, okay, untuk kipas ini berkualitas ya. Kipas ini berkualitas bermerek kosmos ya. Kita harus mencari pada pius, biasanya pada pius terselip di bagian spool seperti ini coba kita angkat. Coba kita akan mulai apa mengecek ya untuk piusnya biasanya kalau terjadi mati seperti ini ya rekan-rekan bisa mengganti untuk piusnya oke okay, piusnya ini ya sudah terlihat dia di antara sepul. oke okay, kita akan menarik sedikit untuk piusnya biasanya kalau merek berkualitas ya dia menggunakan pius tapi kalau bermerk abal-abal tidak menggunakan pius Biasanya dia kalau rusak ya langsung putus pada bagian sepulnya Tapi kalau bermerek kualitas biasanya dia menggunakan Pius seperti merek-merek Apa namanya yang menggunakan Pius Mas, mas yang berkualitas Osmos ya Oke kita akan mencoba mengganti pada bagian bius, oke untuk rekan-rekan ya jangan sekali-sekali menjemper ya, menjemper mengganti bius menggunakan kabel, karena sangat berisiko ya, karena kalau terjadi overhead pada bius, kalau diganti dengan kabel dia tidak akan putus, tapi kemungkinan kipasnya bisa terbakar. Dan juga bisa berepek pada apa namanya lainnya, ya, bisa terjadi terbakar pada casing-casingnya, atau di dekat kipas, bisa mengalami terbakar, ya, untuk rekan-rekan. Mendingan kita ganti saja untuk biosnya, banyak bengkel abal-abal, ya, yang sering melewati bios ini dia mengganti menggunakan kabel rekan-rekan jangan meniru ya sangat berisiko rinsan ya nanti ada efeknya kalau terjadi overhead kemungkinan bisa spoolnya terbakar bisa juga merembet ke lainnya mungkin bisa merembet ke rumah atau berbahaya ya untuk rekan-rekan oke okay, kita akan mengganti fuse hanya 500 rupiah ya, betulnya pius ini bisa beli di toko online banyak sekali tinggal mengganti dan nanti kalau terjadi overhead lagi, bisa piusnya bisa mati ya jadi aman sekali untuk kipasnya tidak sempat terbakar pada kipas oke, kita akan mengganti menggunakan pius menggunakan standar ya standar kipas biasanya 135 derajat seperti ini ya kita akan mencoba mengganti dan nanti kita akan pasang nanti kalau terjadi overhead lagi virus ini akan mati oke okay, bisa kita lanjutkan untuk videonya oke okay, seperti ini sudah kipas sudah menyala memperbaiki kipas yang mati total sudah hidup kembali dan nanti kalau terjadi overhead overheadmennya dius bisa aman pada bagian kipas oke okay. sangat mudah ya untuk rekan-rekan hanya modal 500 rupiah Oke videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan dan jangan lupa untuk klik subscribe dan share videonya biar rekan-rekan mendapatkan updatean video kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.